Guru besar saya yang saya sangat kagumi Dr. Saleh Suhaimi Beliau buta matanya di Masjid Nabawi Beberapa tahun lalu Mungkin kurang lebih ya Kurang lebih sekitar 9-10 tahun yang lalu Saya ditelepon oleh sepupu beliau Dr. Fahad yang mengajar saya Makteri akidah di Masjid Nabawi, di, di kampus Dulu di Madinah Khalid eh, ada Sheikh Saleh Suhaimi Mau menikah Tolong dicarikan istri Dia mau istrinya dari Indonesia Baik, Chef. Insya Allah, saya iklanin di pengajian saya waktu itu masih di Makassar. Saya iklanin, ini ikhwah khwah tolong ada seorang syekh beliau pengajar di Masjid Nabawi, hafal Quran 30 Juz gitu kan? Beliau seorang ulama, mufti, seluruh dunia banyak mengambil fatwanya beliau, tapi memang beliau buta, umurnya sekitar 50-an, ingin menikah poligami. Saya juga awalnya, waktu itu saya belum poligami, dan akhirnya saya berpikir apakah ini bisa terjadi gitu. Tapi saya coba, tawakal Allah, subhanallah, banyak akhwat yang hubungin saya waktu itu, ke HP saya. Ustaz, saya dengar ada berita begini apa, benar? Saya bilang, iya, benar. Baik Ustaz, saya bersedia. Ada beberapa orang, maka saya sampaikan ke Syekh. Syekh ini biodatanya sudah masuk, namanya si fulan-fulan-fulan, umurnya begini dan seperti ini. Syekh pun menyampaikan kriteria yang dia inginkan, dan Syekh waktu itu sudah memiliki tiga orang istri. Ini istri yang keempatnya. Saya, saya sampaikan, ini Syekh sudah punya tiga orang istri. Dan dia membutuhkan istri yang keempat Subhanallah ada di antara akhwat yang kita tidak fikir Saya waktu itu masih menikah dengan satu orang istri saya di Makassar Dan saya tidak tahu kalau memang akan terjadi itu Ternyata ada di antara akhwat kita dan umur mereka masih muda Mereka masih baru menuntut ilmu tapi mereka mau Dan akhirnya subhanallah karena syekh tidak melihat Maka yang bantu dia untuk melihat akhwat itu Karena akhwat ini pakai cadar Waktu itu masih masuk di warnet belum seperti sekarang fasilitas luar biasa internetnya di hp bisa itu masih masih di warnet kemudian masuk di warnet yang tertutup ruangan tertutup ukti kita ini yang sekarang jadi istri beliau di Madinah dan Masya Allah sudah punya anak sekarang sudah warga negara Saudi itu kan itu uh, duduk di depan komputer kemudian dibuka cadarnya yang bantu Sheikh untuk melihat istri calon istri istri pertamanya beliau Ummu Abdillah dan Ummu Abdillah yang mengatakan Sheikh ini sudah cocok buat anda lamar saja dia begitu nikah si telepon Khalid saya sudah cocok sama ini maka lamarkan saya lamarkan kemudian saya juga buatkan acara di gedung waktu itu di kota Makassar dan berhasil Alhamdulillah menikah sudah selesai di waktu itu ukti uh, kita masih sekolah masih kuliah dibiayai sama Syekh kuliahnya sampai dua tahun baru berangkat ke Madinah setelah itu akhirnya punya anak dan sampai sekarang hidup bahkan Ummu Abdillah berbagi malam awal datang Ummu Abdillah mengatakan kepada Syekh dia mengatakan istrinya yang pertama ini bilang saya kasih malam saya untuk orang ini gak apa-apa ini seperti adik saya sendiri Dan dalam rumah tangga beliau itu Saya lihat luar biasa Bagaimana istrinya itu seperti saudara Bahkan saling telepon Hari ini kamu mau masak apa Saya masak yang lain ya Terus begitu Kalau sopirnya Syekh pergi ke pasar Untuk beli belanja makanan Maka masing-masing punya pesanan Dan mereka tidak pernah itu yang kita Dengar berantem Pukul-pukulan Saya nggak habis berpikir kalau itu bisa terjadi Kecuali memang niatnya sudah bukan karena Allah dan Rasulnya Dan banyak kasus seperti itu